halo assalamualaikum malagi udah lama kita nggak bikin vlog uh, kali ini karena saya tebak saya lagi di mana ya hari ini saya lagi periksa istri karena kita juga senang Alhamdulillah kemarin dari hasil tespek Bu, sebentar ya kita lagi laporkan ke dokter kandungan Ya, kita senang karena yang kita tanti, nantikan selama pernikahan saya itu Dari 2016 sampai sekarang Alhamdulillah damai lagi Ini yang kehamilan ketiga Ya nah yang kedua itu kondisinya itu harus dikuret yang pertama kehamilan 4 bulan terus yang kedua kehamilan 3 bulan, 3 bulan nah yang ini belum tahu nih cuman ada kendala kemarin tanggal 11 itu flek terus tanggal 12 nya saya periksa ini bidan nggak apa-apa hasilnya bagus, 12 tanggal 13nya karena saya belum percaya kita coba whiskey nah, nanti tapi dari dari hasil whiskey nya itu belum ada kelihatan itu ya suruh ke sana lagi dua minggu lagi dari hasil apa dari setelah pulang dari USG itu copak pendarahan, ending. tahu ya saya minta doanya aja buat temen-temen semua biar pasti saya juga sehat, calon DP-nya juga sehat dan jangan sampai terulang untuk yang ketiga kalinya ya. Nah seandainya terulang buat yang ketiga kalinya ya saya ikhlas memang mungkin belum sehatnya aja karena kematian itu ya haknya ya, untuk Gustavo. Oke, okay. ya. kita minta doanya aja semoga minta... beresanya dilancarkan dan tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dapat dapat, dapat ruangan. Untungnya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Doain ya. Guys. Yo guys, jalani lo. Doain ke bojone Nyong. Sehat. Oke. Okay. Eh, kita tunggu besok hasil dari USG nya seperti apa apakah ya yeah, guys uh, hari ini hari kedua saya di rumah sakit Rito sama. Hmm, tadi istri udah menjalani uh, tes USG dan hasilnya ya yeah mungkin semua kanda Gustowo ya saya juga bisa menolak di kantong rahimnya itu kosong nah, berarti kemungkinan udah waktu satu kendaraan tidak semoga lancar-lancar saja tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan buat ibunya buat terima kasih semuanya udah nonton video saya tunggu saya aja kelanjutan dari video-video yang harusnya saya upload tapi karena ada kesibukan mungkin belum saya bisa upload oke Guys, alhamdulillah Sudah selesai. Misalnya didecoret nih. Ini. Ini kes udah Siuman. Alhamdulillah lancar. Tidak ada halangan satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini uh, udah dibeliin pulang. Kayaknya udah sehat nih Shock orangnya Udah, doyan makan ya itu Terima kasih semuanya nah, Oke, okay, tunggu vlog-vlog saya selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh